Ibu baik-baik saja. Aku sangat yakin kepada Dewi. Kalau suatu hari ibu akan sembuh, cakor, apa yang kau bicarakan? Ibu sangat senang kau. Baik-baik saja, Nak. Hah? Kau masih hidup, ya? Kau masih hidup, kau baik-baik saja, Kau baik-baik saja, Nak. Kau masih hidup, sayang Dewi. Terima kasih. Kau sudah menyembuhkan ibuku senyumlah joni senyum senyumlah aku kamal naraian rads fansi menghormati kemampuan dan juga aktingmu aktingmu luar biasa wah wah hebat ibunya cakor sekarang sudah sembuh wah bu bu Emboli masih harus dirawat. Ayo kita pergi ke dekat danau. Aku akan merawatnya di sana, ya. Ayo. <tuh> ya. <tuh> Ayo nak. Menyayangi putrimu kan Tentu saja Tapi Dia bukan putriku Aku tidak tahu Apa kau menganggap Imboli sebagai putrimu atau tidak Tapi sudah jelas Kalau kau sangat menyayanginya Dan hanya seorang ibulah Yang bisa menyayangi putrinya seperti ini Aku sudah tahu kalau Kak Nimboli membenci ibu kandungnya Tapi bagaimana jika dia tahu kau adalah ibu kandungnya? Tidak, tidak Cakor Dia tidak boleh tahu kalau aku ibu kandungnya Tanpa mengenalku, dia begitu membenciku Jika dia tahu, dia tidak akan membencimu Dengarkan aku sekali saja. Sudah cukup. Aku akan memberitahu Kak Nimboli kalau kau adalah ibu kandungnya. Tidak cakor. Tolong jangan beritahu dia. Kau tahu aku benar, tapi kau masih menolak. Percayalah kepadaku sekali saja. Suatu hari nanti kau harus memberitahu dia kan? Tentu saja, nah. Tapi hanya di saat yang tepat. Iya. Itu datang. Aku tidak tahu. Sejak kecil, dia sangat membenci diriku. Aku membawanya ke sini dengan harapan putriku akan berhenti membenciku dengan bantuan dari Dewi. Dia akan mulai menyayangiku. Dewi pasti mendengarkan doamu. Aku juga akan berdoa untuk Kak Niboli. Lihatlah, seperti aku mendapatkan ibuku kembali. Kau juga pasti akan mendapatkan putrimu kembali Penyihir baik hati ya, Apa penyihir baik hati? Kenapa kau menangis? Tidak apa-apa, nah? Bagaimana kondisimu? Baik Cakor Kau memang teman sejati menyelamatkan hidupku. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Kasturi. Kalau kau tidak ada di sini. Entah apa yang akan terjadi. Selamatlah. Kalian berdua ini adalah pemenang lomba tarik kami. Aku tidak bisa mengumumkan itu setelah kejadian tadi. Ayo, sekarang kalian berhak memberikan doa pertama kepada Dewi. Wow. Yeah, Besar Putrimu berdiri di hadapanmu Tapi kau tidak bisa memanggilnya sebagai putrimu Apa aku bisa mengatakan sesuatu? Kebenaran memiliki kekuatan besar Cobalah mengatakan yang sebenarnya pada putrimu Serahkan sisanya kepada Dewi Ibu Semuanya akan baik-baik saja Iya kau benar Aku akan mencoba mengatakan yang sebenarnya pada putriku. Aku akan meminta Dewi untuk memberiku kekuatan. Dia pergi kemana ya? Katakan saja apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu harus berbuat apa Pikiranku aku tidak bekerja Kalian harus berpikir Ayo Apa ya? Apa? Soham, kita harus memberitahu cakor bagaimana Tetapi cakor sekarang dimana? Kita harus cari cakor sekarang Ayo cepat, ayo Sudah tinggalkan itu Ayo, ayo Apa aku bisa memberikan bimbi untuk Cakor? Ya, tentu saja Cakor, ambil ini Hadiah dariku untukmu Hei, kau tidak akan menerima hadiah dari kakakmu Hmm? Ambil Sekarang kau harus tujui permintaanku Baiklah, apa permintaanmu itu? Aku minta lupakan rasa bencimu kepada ibumu Karena ibu adalah ibu Ibu tidak akan pernah bertindak buruk kepada anaknya Jangankan bertindak buruk Ibu bahkan tidak pernah berpikir buruk tentang anaknya Tulisan itu. Apa tulisannya? Pendeta mengatakannya kepadaku pagi ini. Seorang anak bisa menjadi buruk, tapi seorang ibu tidak akan pernah buruk. Makin saja benar Semua ibu tidak buruk Apa aku bisa memanggilmu bibi Ya tentu saja Terima kasih bibi Sekarang kami harus pergi Jaga diri kalian baik-baik hmm? Bu Anandi kau sudah banyak membantu kami Kau harus datang ke Azad Gans Pasti Ini suamiku pasti sangat senang saat mendengar kabar kalau aku sudah menyingkirkan musuh terbesarnya yang paling kecil. Namaku Harki. Tindakanku sepahit nama. Oh, Harki. Aku sudah bertanya. Lima menit lagi ada bis yang berangkat dari Jalra. Aku akan mengantarmu ke halte bis, lalu aku harus bekerja. Ayo kita pergi. Ya. bangkit dari maut berapa banyak jumlah nyawanya ayo Cakor ibu sedang berpikir apa sebaiknya kita beli buah untuk warga desa iya beli saja bu pak bungkus yang itu ya dan yang ini juga Sudah memenangkan satu bagian dari perang ini. Sekarang aku harus memenangkan bagian lainnya. Properti itu harus kudapatkan. <laughs> pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. <susuk> bagus, bagus. pergi jauh, dijarah ibuku hanya pernah membawaku sekali ke pekan raya saat aku bertemu denganmu, atau yang lain akan pergi dari rumah tapi aku sendiri yang di rumah kau sudah kehilangan banyak hal yang ibu tidak bisa membawa kembali waktu itu tapi ibu berjanji akan memberimu sebuah kebahagiaan yang berhak kau dapatkan waktu kecil yang kau tidak dapatkan. Kau suka bepergian? Kita akan pergi lagi nanti ke tempat yang lebih indah, hmm? Hmm, Dan kita juga akan membawa ibu. Ibu juga suka bepergian. Ya, kita pasti membawanya. Dan saat ibu pulang dari rumah kakek. Aku akan menceritakan segalanya. Bagaimana kita bersenang-senang? <tongan>